Selamat pagi, dunia tipu-tipu. Guys, kalau cari yang buku. Eh, bilang kok belagi ada di eh, rumah mana, nah? nah? bilang dulu, Adik. Di mana? Lagi di mana, bilang? dan dulu, eh. Masih pagi-pagi. Guys, nah. Banyak ini, kalau ada cari cendam kayak bilang, kok oh, lagi ada di rumah nah. lagi pulang kampung guys. Mau melihat ke suasana rumahku, deh penuh dengan rumah-rumah, masa penuh dengan hutang.